halo semuanya kembali lagi di toko utama channel untuk mendukung perkembangan channel ini yuk like video ini dan jangan lupa subscribe apakah yang sedang viral dalam beberapa pekan ini di Indonesia mungkin salah satu jawabannya adalah lato-lato entah bagaimana awal mainan yang muncul di Amerika sekitar 60 tahun ini bisa sampai ke Indonesia permainan membentur-benturkan dua bola keras yang pada ujungnya diikatkan seutas tali ini tiba-tiba meluas Tak hanya untuk kalangan anak-anak, bahkan orang dewasa pun mulai memainkannya. Sejak kemunculannya di Amerika, permainan ini memang sudah memicu pro dan kontra. Hingga sekarang perdebatan ini pun tidak terhindarkan. Ada kalangan yang menganggap permainan ini baik untuk koordinasi serta keterampilan tangan dan mata. Namun, di sisi lain tidak sedikit orang juga menentangnya. Berbagai efek negatif lato-lato pun mulai diangkat. Di antaranya banyak korban cedera akibat terkena bola Lato-Lato. Mulai dari cedera ringan sampai cedera berat yang berakibat fatal. Terlepas dari efek negatifnya, namun nyatanya permainan ini masih populer. Tanpa menutup mata dan telinga mengenai efek buruk Lato-Lato. Mari kita bahas filosofinya. Lato-Lato menjadi menarik ketika kedua bolanya saling dibentukkan satu sama lain. Begitu pula kehidupan benturan demi benturan dalam hidup tak bisa dihindarkan. Benturan ego, benturan pendapat, benturan ideologi, hingga benturan antar kepercayaan tidak mungkin terhindarkan. Namun, dengan benturan-benturan itulah hidup menjadi lebih menarik. Lebih dari itu, benturan-benturan yang terjadi justru dapat membuat setiap individu dapat tumbuh semakin dewasa seiring berjalannya waktu. Benturan antar bola lato-lato juga dapat dilihat sebagai sebuah keberanian, keberanian setiap insan untuk membutuhkan diri dengan ketakutan-ketakutan. Membenturkan diri dengan kecemasan atau kekhawatiran, membenturkan diri terhadap rasa malas, dan berbagai kecenderungan negatif dengan keberanian diri untuk membenturkan itu semua dalam berbagai persoalan yang dihadapi. Niscaya mampu membuat setiap pribadi menjadi kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Benturan dapat dipahami sebagai tindakan untuk keluar dari zona nyaman. Beberapa manusia akan membenamkan diri dalam zona-zona nyaman mereka. Cenderung takut untuk mencoba keluar. Maka keberanian untuk keluar dari zona nyaman akan dilakukan dengan membentur Tembok-tembok penghalang -tembok menjadi salah Satu langkah untuk menjadi manusia Baru dengan pola pikir baru Lato-lato hanya bekerja ketika terus bergerak Begitu juga kehidupan manusia Harus terus bergerak Hidup memang dinamis Kondisi statis bukanlah cerminan sesuatu yang hidup Dengan demikian manusia diharapkan terus bergerak dan berkembang Agar mengalami kegairahan dalam hidup Latolato -lato menjadi simbol untuk terus bergerak dalam benturan-benturan. Gerakan ini selalu teratur karena kedua bola terikat dalam satu sumber tari yang sama. Manusia mungkin hanya hidup dalam keteraturan dan keselarasan apabila seluruh hidupnya bergantung kepada Tuhan. Tanpa keterikatan tersebut, manusia mustahil dapat menjalani kehidupan yang harmonis, penuh kebaikan, nyamanan, dan keselarasan. Dalam memainkan latolato -lato dibutuhkan koordinasi kinestetik dan visual. Kamu juga harus didukung dengan kontrol emosi berupa ketekunan dan kesabaran Ini menggambarkan hidup manusia tidak bisa lepas dari relasi yang harmonis antar unsur Baik fisik maupun mental untuk menggapai tujuan dan harapan Relasi antar anggota tubuh, relasi emosi dan pikiran Atau kontak sosial antar sesama menjadi sarana pencapaian kesuksesan Seperti lato-lato yang harus dijaga permainannya dengan hati-hati agar terhindar dari cedera. Begitu pula dengan diri, manusia harus dijaga dengan hati-hati. Dengan menjaga diri, manusia akan terhindar dari benturan yang tidak terarah. Dengan menjaga diri, manusia akan sanggup menghindarkan diri dari banyak kesulitan, baik bagi diri sendiri maupun yang berpotensi melukai orang lain. Ternyata permainan pun memiliki filosofi yang dapat dimaknai. Selamat merefleksi kehidupan. Sekian untuk video kali ini. Like kalau suka video ini. Jangan lupa subscribe.